Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada di DivaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan terbaru Dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat Untuk selalu mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar bahagia dan terbaru seputar Leslar tentunya baiklah bersahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita ada kabar bahagia dan membanggakan sekalian untuk warga kunoha disimak di kabar yang diunggah oleh akun Leslar persahabat ini mengabarkan bahwa Lesnar Metaverse ini lagi disorot media asing, jadi karya anak bangsa yang go internasional. Wow, disorot media asing, Lesnar Metaverse ini menjadi karya anak bangsa yang go internasional. Alhamdulillah, para sahabat, Masya Allah, Lesnar Metaverse semakin mendunia. Ini suatu kebanggaan untuk warga Konoha. Yuk yang mau mampir buat like dan komentar silahkan Kalian mampir ke akun Instagram MuseMedia ID Karena ini menggambarkan soal Leslar Metaverse yang sangat luar biasa Menjadi karya anak bangsa yang go internasional Kita patut bangga dan sekaligus bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Billa Selanjutnya, para sahabat, kita juga mendapatkan kabar bahagia. Ini info dari Indosiar langsung yang di kembali oleh akun Leslar Andes Karsik. Disimak di info yang diunggah oleh Indosiar. Saksikan hashtag aksi gerbek sahur keluarga Leslar untuk menemani sahur kalian besok pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar dan video. Wow! Apakah ini kejutan yang sangat luar biasa Jangan lupa bersahabat ya Jam 2 pagi Bakal ada acara aksi gerbek sahur keluarga Leslar Ini tepatnya besok jam 2 waktu sahur Tanggal 9 April 2022 Yuk sama-sama kita saksikan Aksi gerabak sahur keluarga Leslar Kita tentunya penasaran banget ya Dengan sahurnya Bunda Lesti dan Papa Bilar Wow <gifungsi> Dan kita lihat juga persahabat Ke kabar berikutnya ada ungan spesial dari Bang Ariel Baru saja mengunggah sebuah fencingan foto nih Masya Allah Kira-kira lagi di mana nih tim dari Leslar Entertainment Semoga ada kejutan baik ya yang kita dapatkan Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat luar biasa yang dituliskan Bismillah, masih saya pantau Jumat berkah, semoga selalu lancar, amin Masya Allah, doakan yang terbaik Semoga Bang Ariel diberikan kesehatan dan bisa selalu menjaga Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat, sebelumnya kita mendapatkan info bahwa tanggal 25 bakal ada kejutan dari Leslar yang akan tampil di acara Sofi para sahabat, di acara Sofi disiarkan secara langsung di tiga TV Nasional tanggal 25 April dan kita juga mendapatkan kabar bahagia bahwa malam hari ini bakal disuguhkan vitamin bahagia lewat acara Festival Ramadan di Indosiar jam 22.00 waktu Indonesia Barat karena dipastikan para sahabat ya ada Bunda Lestini di iklannya ada Bunda Lesti Kejora yang akan tampil malam hari ini Hons, ada Jirayut, ada Gilang Dirga, ada Bunda Lesti Kejora juga Tuh, sudah dipastikan ya Kita doakan saja mudah-mudahan ada kabar resminya dari Indosiar dan Ibu Siwi Kita doakan yang terbaik Kita pastinya selalu bahagia sekali dan pastinya semangat banget ya menyaksikan Lesti Kejora di Indosiar. Info ini juga kita dapatkan dari Lestlor underscore sick Ada kalimat caption yang dituliskan Bismillah, insya Allah, ada tidaknya bunda malam ini di festival Ramadan, mari kita tunggu konfirmasi dari Bang Boril ya, Tuh, kita doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan ada kabar baik dan info dari Bang Boril juga yang selalu mengupdate informasi jadwal Lesti Kejora.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 Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silakan berkomentar. Bang Ben ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.